Sahabat Desa kembali lagi di channel Alana Skorani, channelnya Kelas Desa. Kali ini kita akan update informasi terbaru dari dashboard SDGs Desa. Kali ini kita akan melihat uh, tampilan terbaru dari dashboard SDGs yang kali bisa diakses oleh uh, admin desa, sekretaris desa, ya. Nah, pada halaman ini, di sini kita akan melihat capaian Uh, SDGs di desa masing-masing dari kita ya. Nah, di sini saya akan mereview tampilan-tampilan dari uh, capaian SDGs di salah satu desa di Kecamatan Nah Pembarap yang saat ini masih melakukan pendataan. Nah, misalnya begini. Nah, tujuan SDGs yang pertama yaitu desa tanpa kemiskinan artinya baru mencapai 33%, belum mencapai 100% pengurangan angka kemiskinan. Nah, ditargetkan nanti di tampak kemiskinan itu 100%, tampak kelaparan 100%, capaian di desa sehat sejahtera 100%. Dan begitu juga dengan tujuan-tujuan SDGs desa yang lain. Nah, apakah data SDGs ataukah data yang hasil diinput oleh e, pokja pendataan SDGs ini di download bisa data ini bisa dimampatkan kemudian di download e, berupa file Excel ya data ini o, bisa diakses atau di download oleh admin desa oke okay? nah misalnya kita akan masuk di data questioner nah di sini ada menu download download data di sini belum tersedia. Nanti kita buat request, pilih survei yang mana yang akan kita download. Misalnya survei individu, oke? Okay? Kemudian request download, sukses. Nah, di sini file name-nya uh, Durian Bataku, ya, Rendah Pembarap, Jambi, dalam form Excel. Nah, di sini statusnya belum terdownload, ya nanti kita akan menunggu beberapa saat, kemudian di status di sini akan muncul sudah terdownload, ataukah bisa dibuka dalam format Excel. Jadi akan bisa kita lihat apa pendataan-pendataan yang telah dilakukan oleh Bocja. Kemudian juga kita juga bisa menolak survei-survei yang lain seperti survei keluarga, survei RT dan survei desa. Oke okay, barangkali itu dulu sahabat desa Untuk uh, menu Atau kan, tampilan terbaru Dari dashboard 8 Oke okay? uh, Semoga sukses Semoga tidak ada warga kita Yang tertinggal No one left behind Wallahumma fiqhla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh